oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama bonsai akhir zaman. sekarang kita mau cari bahan bonsai bonsai serut tapi kita cek lokasi dulu sini banyak atau enggak tapi tadi kita lihat di pinggir-pinggir jalan banyak pohon-pohon terus oke okay, bosku mantep hey. Pohon serutnya. Pohon serutnya mantap, bogel-bogel. Ini lokasinya di hutan jati. Lokasinya kita rahasiakan untuk keamanan ekosistem. Ini pokoknya di kebun karet dan kebun jati kita cuman mau cek cek dulu tadi kita ngeliat beberapa ngeliat beberapa buah bonsai ini pohon-pohon serut pohon pohon serutnya cerut. karakternya tua tua Oke okay, pokoknya kita hari ini full review review perburuan bonsai serut ya kita perburuan bahan-bahan bonsai Mantap mantap Hmm. Yang mungkin sana lebih banyak. Sudah Indra Wasih? Pak. wasih. Iya. Bagus enggak? Bagus lah. Ya. Tuh. Jelas ya, banyak ya. Hai, lihat bonggolan sulam ya? Eh, tetap tempat perburuan kedua. Hah, hai, kan ya melatih. Kita bolang, kita cek lokasi dulu, cek lokasi.